Oke teman-teman, kita mau cari mainan Mobil-mobilan Ultraman Di kebun sawit Ip, situ Ip Ah, oh ye, Kumpulkan Dapat apa itu Ip? Kumpulin. Oh, ada truk sama motor-motoran yang ambil masukkan kardus. Nah. wah dapat apa lagi oh, ada eksapatur ada truk besar ye Wow, itu lagi. Yeay Hore Ayo cari lagi. Di mana? Uh, ada lagi lah. Ayo cari lagi. Kita kumpulkan sampai penuh kardus ya, ayo. Oh, -oh. Oh, oh. Wow. Ada truk sama Spiderman. Sama anjing juga. Ah, Oke, okay. cari lagi sampai penuh. Sana. Sana. Iya. Ada lagi, itu di pohon. Ip. Itu Ip, di pohon. Yeay. ada lagi. Wo, oh, ada bola, ada mobil dua, satu lagi. sore ada lagi. Itu ada di pohon satunya lagi. Ayo cari lagi. Ye, yeah, ada apa lagi? Uh, ada mobil balap. Ada mobil apa itu? Dua. Ada sepedir main lagi. Wow. Wow, hampir penuh udah mainannya ayo cari lagi ayo, ayo. situ situ itu, itu. iya iya ayo di pohon satu lagi ayo ayo ayo ada enggak lihat dulu uh ada itu Ip. oh ada telah uh Sama mobil Ayo ambil, Ayo ambil. Wow Oke okay, teman-teman Udah penuh satu kardusnya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Bye bye Oke okay. Mantap mantap bro Tepo. dadah Tepo.